ada banyak itu ya. oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita mau pulang nih ya temennya -temen karena kita tadi habis jalan-jalan dari pantai sekarang kita pulang sambil sapa-sapa kawan ya siapa tahu ada yang mampir ke tempatnya saya penasaran ya jangan lupa tinggalkan cap jempolnya ya. Ya, saya buat Bang Salim, makasih ya sudah mampir ke tempatnya saya penasaran ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena ada juga Adik Gondrong New. Oke, terima kasih juga ya sudah mampir. Ke rumahnya cah penasaran minggat neng di kilur. Ini <laughs> iki ceritane bernili banyu segoro lur. Banyu banyune yo si asin. Selamat datang salim lim ya, iya. Kemana jalannya ini? Jalannya mau pulang nih ya. Ceritanya ini habis nengok banyu segoro lur. Di pantai selatan, ya, tapi ternyata masih sama, ya. Airnya masih asin-asin juga, jadi kita terus sekarang pulang, ya, mau pulang ke rumah nyempetin live streaming, ya, karena udah lama sekali nggak live. Ini enak, asin loh, <hih> <hih> iya, enak sekali, ya. Jadi nggak bisa tuku ya, asin. nasin piye? kau sekali apa ya tahu muter-muter? Elan, lancar ke Ringan nih, sian. Nah, ringan nih, muter-muter lur. Kau oh, kang Apa mobilnya pilih nam nih? aku ya lur, Sinyalnya jadi di kokro, ya Sinyalnya tapi aku jarang Eropa ini. Hmm. Jaringan, Jaringan nih, musar, musar iki. Yo, raketan, itu, itu sedih perjalanan tekan ngomah gue nambah nambah video luar rakyat yang sasak ya sasak ya sasaknya sih bu? dicobok sasak support aku Enggak, boyo paling ngono nih mancing. Dulu saya, ya? oh, Lur, lir, ir, ir, ir, pindah, pindah, irin, lurus, malu lagi. Ini, ini lurus, gua naik. bro. Hmm. ya kan, campur, hmm, campur bro? Inkong, Inkong, Inkong, Inkong, bos, oke Inkong, ya Saya birukan dulu ya Inkong, Ini jaringannya agak Inkong, ini ya Inkong, so, Inkong, Inkong, Inkong, Inkong, ini sambil di jalan jadi agak susah ini ya Inkong, Inkong, Inkong, Inkong, Inkong, Inkong, Inkong, ya? Inkong, ini mau membirukan ini Pecat-pencat agak sisa ini ya Dengan jaringannya error Oke sudah saya birukan ya MN Channel sudah saya birukan Kalau mau Membuka pintu rumahnya ya Silahkan langsung ditempelin aja ya balai catur sampai balai catur mungkin ini live streamingnya gak lah khusus ingkung GAMN channel sudah membukakan pintu gerbangnya ya silakan yang mau mampir ya air apa? air apa? ini kita sama kawan-kawan ini ya main di pantai main di pantai ubaran panitia sepas pemuda eh sepas ulang tahun sekarang pakai sih peresetan. Yo, oke, harusin judul ulang nih. Jadi nih kelemangan terus ya jaringannya mantap sekali ya. Muser-muser jaringan Jadi sekali ya teman temannya. Jaringannya, jaringannya apa nih? Kurang kuat kesini kalau sambil Jadi, jalan gitu ya. Nah, kongarani cepat matuk kono sih, masalah kepada matuk Kalau sambil jalan jaringannya kadang-kadang, kadang-kadang enggak -kadang, lor Yang manok, yang mana, yang terus-terus Mana terus, terus. manok Manok mano cucak doa lor Belok lor, tadi coba ngeblor ya lor lan nah, kiri. Nah, uh. kiri lurus wae. Kae yae. Hah? Ora ada terus musur yang penting youtuber we. maksudnya, sinyal. masalah kuwi, aku wingi wis takon to, nengapotik ngapotik ora ono sinyal lagi. Apa ada detail tiga tiga sinyal, lagu meroneng kontrabak mbak kusinyal, sinyal saya paketannya orang masuk orang, paketan kucing sinyalnya rawon dong, abang eten awa emas, abang emas eten, eh yo, eh nggak usah arit, eh nggak ku mas bro, <laughs> gua sari lah gok gok toh, <laughs> <laughs> ya iya toh, empos kasmasa gini? ini lagi berikut, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Kenapa kiri cara ya armabera armabera yang LP, nun, oke kantor aku arab ini nempel, lagi-lagi nungguin mobil mekanik aku bisa lu, lagi tanjakan lagi tanjakan tapi ingin ya LP LP macam, yo coba LP nih disebut ya, lagi-lagi terkenal tanjakan LP macam kan ayo karang lokasi deh, bos mobil mekanik lah semuanya, anu bong bedok kita kaget paling He eh amane aku bar pancing pancing kenapa mbak kaget ora sembungah ya tak mak-mak munggah tahun motor kan kan disuruh motor